malam hari ini kita akan melanjutkan bagian part kedua mengenai para rasul dan murid-muridnya tentu saja pada malam hari ini kita e, akan membahas supaya kita lebih tahu ya lebih mengetahui tentang kehidupan para rasul murid-muridnya dan lain sebagainya dan kemudian ini merupakan lanjutan dari part pertama dan kemudian lanjutan dari Kanon kitab suci tentang kehidupan juga para rasulnya Nah pada malam hari ini Komandan Satu Selamat malam Ya halo malam komandan Apa kabarnya nih <laughs> Wah kabarnya sehat ini komandan Komandan bagaimana Puji Tuhan tetap Tegur <laughs> Tetap tegar atau tetap teguh, ini agak susah. Ya, teguh, teguh, <laughs> teguh, dan tegar. Ya. Jadi makanya tegur, jadi <laughs> harus itu, komandan, harus. Gitu. Iya, ini menyambung dari yang kemarin, ya komandan. Sempat kita beberapa kali uh, ya. terkendala untuk live, ya. Untuk melanjutkan pembahasan ya. kita mengenai para rasul, yaitu murid-murid uh, utama Yesus Kristus, ya kan. Gitu. Betul. Kemarin kita sampai ke Santo Terakhir itu Santo apa ya? Ayo, Komandan Santo Yohanes kan? Oh iya, Yohanes muda <laughs> ya. sorry, sorry, sorry. Sampai di Santo Yohanes e, Pembahasan kita kemarin yang e, Apa namanya Yang kemudian juga digantikan oleh e, Apa namanya Bukan Yohanes Oh iya, Yohanes ya Yohanes yang ke Pulau Patmos ya, yang kita bahas Iya, Kalau iya, yang... betul Komandan. Ya. Karena kan ya. Yohanes ya. tuh, Yohanes tuh apa Yohanes Pembaptis kan uh, ini ya. Komandan. Udah meninggal duluan. Jadi yang adanya Rasul kita itu Yohanes Pemba, uh, Yohanes muda. Itu ya, siap, siap, siap. Betul. Ya, silakan saya serahkan kepada uh, Komandan dulu untuk memberikan narasi Komandan. Silakan. Itu ada Paman Nox sudah hadir. Mungkin di sini naikin topiknya tadi saya sudah undang ee, cuma belum terangkat. Ya, oke. Okay. Ya. Lanjut dulu, e, Komandan. Ini ya. sudah saya undang Paman Nox. Ya. Baik. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bahwa e, para rasul itu, para rasul itu yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, untuk mewartakan kabar keselamatan itu ke seluruh dunia ya. Kalau dikatakan e, segala bangsa ya, segala bangsa itu berarti merujuknya ke seluruh dunia. Nah, tetapi tetapi ada terkendala teman-teman. Ternyata para rasul itu udah meninggal di tahun 100. Yang paling terakhir adalah Santo Yohanes ya, 120 ya meninggalnya waktu itu kita bahas Komandan nah lalu bagaimana bagaimana ya, cerita ini akan terus menyambung gitu loh teman-teman kita harus tahu nih nanti dan mereka juga memiliki murid tapi kita nggak kita nggak mention ke murid-murid ya komandan ya soalnya rasanya panjang ya dengan 70 ya. murid nanti begitu ya Ya, begitu, komandan. Oke, okay. tadi seperti terputus-putus sinyalnya, ya, komandan. Ya. apakah saya yang terputus sinyalnya? Ya, enggak, <laughs> ya, memang, memang ya. sinyalku lagi naik turun, komandan. Oke, okay. iya, ya, tadi yang terakhir, apa yang di... sini lagi hujan? Ya, apa yang disampaikan, ya, sama, komandan, sama. Ya, apa yang... tadi yang disampaikan, komandan? <laughs> ya, yang terakhir adalah. Kita akan membahas dulu uh, murid utama Yesus Kristus, yaitu para rasul. Kemudian nanti akan kita teruskan pembahasan berikutnya di 70 murid. Tapi malam ini kita habiskan dulu, soalnya ada 12. Kemarin baru ada 5 kita, kita bahas. Sampai ke Yohanes, rasul termuda kita. Nah, nanti kita akan bahas rasul-rasul ya. uh, berikutnya. Karena datanya akan panjang ya, komandan ya. Diharapkan juga untuk teman-teman juga bisa ber... Uh, Bapak bisa berinteraksi lewat dari kolom chat dan memberikan pertanyaan seputar seputar yang kita bahas pada malam hari ini, teman-teman, begitu. Ya. Baik, silakan, uh, Komandan. Kita mulai dari pembahasan Rasul siapa ini. Oke. Okay. Ya, Bapak Ibu, kita, eh, apa namanya, ada kendala juga dengan sinyalnya Komandan Satu yang sedang hujan. Juga, eh, apa namanya, di tempat saya juga hujan ya. Jadi, kalau ada kendala, tolong diberitahukan juga. Oke, eh, tadi ada yang request, yaitu membahas tentang Rasul Thomas. Oke, baik. Uh, kita membahas tentang Rasul Thomas, ya uh, Bapak Ibu. Rasul Thomas ini, ya Rasul Thomas ini mempunyai ciri khas. Ciri khasnya adalah orang yang tidak mudah percaya, ya. Jadi, kalau kita baca di dalam kitab suci, ya Rasul Thomas ini orangnya tidak percayaan, ya. Jadi, apapun yang terjadi, eh, dia tetap mengatakan, kalau saya tidak melihat dengan mata kembala, kepala saya sendiri, saya tidak percaya. Itu yang selalu menjadi, eh, sampai sekarang ini, ya, Rasul Thomas itu menjadi ciri-ciri, ya, dari orang yang bisa dikatakan dalam konteks negatif, ataupun dalam konteks positif, ya. Jadi, Rasul Thomas ketika, Yesus menampakkan diri yang bangkit, ya. Dia tidak percayaan, ya. Dia tidak mudah percaya. Dia mengatakan sebelum aku mencucukkan tanganku, ya, ke dalam lambungnya dan juga ke dalam tangannya yang yang terpaku itu, sekali-kali saya tidak percaya. Itu ucapan yang selalu kita dengarkan ketika kita mendengarkan kisah Rasul Thomas. Jadi Rasul yang tidak percayaan. Kemudian dia baru percaya setelah Tuhan Yesus memperlihatkan diri berkali-kali kepadanya. Dan Rasul Thomas ini dikenal dengan nama lain yaitu Didimus, ya Didimus. Rasul Thomas ini cukup jauh, ya perjalanan pewartaannya, ya Bapak Ibu cukup jauh dan eh, kalau kita lihat dari wilayah yang dijelajahi oleh beliau ini luar biasa. Dia sampai di Asia Selatan, ya. Asia Selatan itu di mana? Dimulai uh, berakhir di Asia Selatan ya Bapak Ibu. Tapi dia mulai dari Persia, ya. Dia mewartakan Injil mulai dari Persia, oke? Okay. Uh, oke, okay, uh, Saudara Pemandan sebentar. Ya, ya Pak Manok tadi, ya. tadi terkendala sinyal, kayaknya beliau sedang pelayanan di tempat yang jauh. Ya, jadi Rasul Thomas ini memulai pelayanannya ketika Yesus naik ke surga, lalu kemudian, eh, tadi saya sudah menceritakan, ketika kisah kebangkitan, berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri, dia tidak bertemu dengan Thomas, dan Thomas tidak ada dalam eh, kumpulan para murid itu lalu dia mengatakan kepada murid yang lain yang memberitahukan kepadanya bahwa Yesus telah bangkit dia mengatakan sebelum aku mencucukkan tanganku dan e, ke dalam lambungnya ya, sekali-kali aku tidak percaya jadi Rasul Thomas ini ciri khasnya adalah kalau dalam bentuk positif dia adalah orang yang kritis dalam bentuk yang negatif, bentuk yang negatif ini adalah juga kadang-kadang agak susah kalau orang tidak percayaan Kadang-kadang yang disampaikan benar. ya. Jadi e, bisa kita pilih lah di antara itu. Lebih baik menjadi seorang yang kritis. ya. Oke. Okay. Nah, Rasul Thomas ini dia mewartakan ya, setelah pencurahan roh kudus atau dalam kisah para rasul. Diceritakan bahwa roh kudus turun kepada para rasul lalu mereka memiliki semangat ya, yang luar biasa mengabarkan Injil. Rasul Thomas ini memulai pewartaan dari Persia, media, kemudian sampai ke India. Tadi saya sudah mengatakan, di India lah beliau ini kemudian martir atau dibunuh sebagai seorang martir karena mempertahankan imannya dengan cara apa? Dengan cara ditombak, ya ditombak oleh eh, penguasa pada saat itu. Ya, atau atas perintah dari penguasa di India saat itu supaya dia dibunuh karena dianggap, kita tahu bahwa di India saat itu Bapak Ibu keagamaan yang berkembang yaitu antara Hindu dan Buddha ya. dan raja-raja pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu kebanyakan menganut iman seperti itu tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa raja itu beragama apa enggak, saya tidak mau mengatakan itu tapi mau mengatakan bahwa Raja saat itu dan masyarakat saat itu sudah nyaman dengan keagamaan yang ada di wilayah mereka. Sehingga mereka menganggap keagamaan yang berasal atau yang dibawa oleh orang dari luar itu dianggap sebagai ancaman atau sebagai suatu hal yang harus ditolak. Atau seperti gambaran yang terjadi di Republik Rakyat Cina saat ini, di mana ada gereja bawah tanah, di mana ada gereja yang disetujui pemerintah, ada juga gereja yang ditolak. Nah. Uh, kira-kira seperti itu yang terjadi di India jadi agama yang masuk itu ditolak sama juga yang terjadi di Jepang saat ini seperti itu ya dan akhirnya dalam sejarah diceritakan ya bahwa eh, akhirnya Rasul Thomas ini dikuburkan di Bukit eh, Santo Thomas di wilayah yang bernama Madras ya Madras India dan eh, beliau dikenal sebagai eh, Rasul ya yang terkenal karena pekabaran Injilnya sampai ke India Dia diperingati setiap waktu oleh orang-orang India sebagai rasul kaum India Kurang lebih eh, cerita singkatnya seperti itu Komandan Mungkin ada elaborasi lagi atau kepada Paman Charles Silakan. Hmm. Oke okay, Komandan Masa oh, lagi baru baca sih. Baru baca <laughs> saya, oh, saya lagi baru baca sih jadi gak ini nggak bisa banyak komentar. Tapi ya. biasa saya suka meng mengutip kata-kata Thomas bahwa sebelum aku mencoba aku nggak percaya gitu. Apalagi kalau uh, misalnya komandan ya. Mina masak gitu dia bilang enak. Saya bilang sebelum saya coba saya nggak percaya gitu. Thomas kali ya? Oke oke oke. Saya masih baca. Lanjutnya Bro. iya kalau menurut dari data gereja kita di kata Katakombe aja, Katakombe Org, katolik uh, ini eh, online di Directory ya, teman-teman bisa dibaca ya. Ini suaraku kedengeran ya, Komandan? Jelas ya? Iya, sangat lancar. Ya. Nah, jelas, jelas. Nah, Thomas ini diyakini berlayar ke India pada tahun 52 Masehi, Komandan, untuk mengabarkan Injil kepada orang Yahudi diaspora di Kerala katanya. Terus ia mendarat di pelabuhan kuno yang bernama Muziris. Nah, kota ini sebenarnya udah punah pada tahun 1341. Ka akibat ke banjir banjir bandang lah kalau kata orang ya. Nah, ini dekat dengan Kudongalor. Aduh apa sih bahasa Indianya gitulah pokoknya India-nya. Kemudian ia berlayar lagi ke Palayor, sekarang dekat dengan Guruvayor dan pada tahun 52 itu pulau sampai ke bagian selatan yang sekarang menjadi negara bagian Kerala katanya. Terus ia mendirikan Eza Ezra atau tujuh setengah gereja. Wah, ini saya juga baru tahu nih tujuh setengah gereja itu apa ya, Komandan. Nanti bisa dijelasin nih, Komandan. Namun saya saya lanjut dulu. Nah, dijelaskan di sini disebut gereja-gereja tersebut adalah Kudung Alur, Kudung Alur, Kolam Niranam atau Niranam Santa Maria Orthodox Church, Nilakal atau Kayal, Koka Ma Koka Ngalam, Kota Kayal atau Farafur. Palayur Chatu Kulangara dan Tiruvichankode Tiru, Arapali itulah disebut gereja yang setengah komandan maksudnya ada enam ya? Hmm. Iya ada enam. terus menurut tradisi katanya yang seperti kata komandan tadi, dia tuh matinya syahid ya. <laughs> dia matinya syahid uh, di Santa Thomas Mount di Chennai, dan dimakamkan di dalam santom Cathedral basilika katanya, terus Tradisi ini diperkuat dengan tulisannya San, Santo Ephraim. Ephraim katanya, bahwa dalam karyanya Karmina Nishibina bahwa Thomas dibunuh di India sekitar tahun 72 katanya komandan. Dan jasanya kemudian Betul. dikuburkan di Edesha. Oh. Dibawa ke sana oleh seseorang saudagar nih, dalam catatannya si Santo Ephraim, dicatat bahwa uh, Isa Dogar itu bernama Kabin katanya. Kabin. Gitu komandan, hmm. ya. Si, uh, jadi, gini, ya. Ada banyak literasi yang memang mengatakan bahwa jenazahnya atau paling tidak reliquinya itu dibawa ke desa. Uh, kemudian, ada beberapa klien juga. Jadi, uh, memang kita apa ya, saya harus katakan bahwa uh, banyak pihak yang mengklaim bahwa... E, suksesi apostolik dari Rasul Thomas ini ada yang melanjutkan bisa seperti itu e, tetapi dalam pandangan gereja katolik paling tidak ada dua gereja yang e, saat ini yang bersatu dengan Paus ya dalam persekutuan dengan Paus gereja katolik yaitu yang menyebut Diri Siro Malabar dan Siro Malankara itu adalah dua gereja yang kemudian bersatu dalam persekutuan dengan kepemimpinan pengganti Rasul Petrus. Tentu, ya, tentu, seperti tadi disampaikan oleh Komandan eh, Satu, bahwa ada kelompok tertentu, ya, contoh tadi saya mendengarkan ada kata eh, gereja ortodoks, ya, karena memang ada beberapa pihak yang memang Uh, yang berada di India itu ada beberapa pihak gereja yang memang tidak mengakui persekutuan dengan pengganti Petrus jadi kemudian mereka punya uh, pandangan sendiri mereka punya, uh, bisa dikatakan uh, sejarah yang mereka maksud itu berbeda sendiri ya. tetapi kalau kita mengarah kepada apa yang kita pahami ya kita mau mengatakan bahwa gereja yang uh, kita akui ya adalah gereja mohon um, ditutup dulu paman Yusuf gereja yang satu persekutuan dengan pengganti Petrus ini penting karena dengan bersatu dengan persekutuan dengan uh, Santo Petrus atau penggantinya maka dari situ kita bisa melihat lebih dekat lebih dalam tentang uh, bagaimana posisi gereja ini di dalam persekutuan yang satu dan sama itu sehingga bisa e, terlaksana atau terpraktek kata satu kudus Katolik dan apostolik itu memang tadi ada e, yang e, namanya ortodoks atau e, kemudian juga ada yang mengatakan e, apa namanya rilukuinya sudah dibawa ke Edesa gitu ya bisa jadi ada klaim-klaim lain juga itu kita nggak tahu tapi dari pihak yang non Katolik pasti karena katolik tidak akan eh, apa namanya tidak terlalu berurusan dengan mengklaim itu gitu ya. Tapi yang pasti ada dua gereja dari India yang eh, merupakan eh, hasil pewartaan dari Rasul Thomas yang bersatu dalam persekutuan dengan eh, pengganti Petrus. Nah mungkin sampai di situ dulu uh, mungkin ada tanggapan Komandan Satu atau Paman Yusuf atau Paman Charles silakan. Iya Komandan saya pernah dengar cerita begini katanya Komandan bahwa Santo Thomas ini pergi ke India itu ketika dia mewartakan kepada orang-orang Yahudi di sana saya baca sebuah buku ya dari itu katanya hmm. uh, Santo Thomas ini katanya seorang arsitek Komandan katanya gitu. jadi begini ceritanya. Di India itu raja gundapa itu sebenarnya ingin membangun kerajaannya ya, istananya ingin diperbesar lagi katanya begitu. Nah, ketika dia mendengar Santo Thomas itu mendengar hal itu ketika dia lagi dalam hal uh, pelayaran, maksudnya pelayaran menjala ikan ya, komandan ya, kan semua rasul kan kembali kepada pekerjanya masing-masing yeah. sambil mewartakan. Nah, ketika yeah. uh, rasul Thomas ini dia jadi pelayan, pelayan, apa pe, ini nelayan. Dia mendengar ada berita tersebut. Di India lagi membutuhkan bahwa ada pembangunan katanya. Ada pembangunan untuk istana Raja Gundapa. Katanya begitu komandan. Nah ketika itu eh, si Santo Thomas itu merasa ini apa yang baik gitu. Maksudnya ini kesempatan yang baik. Tapi dia nggak tahu apakah dia bisa untuk jadi seorang arsitek atau tidak katanya begitu. Menurut dari sumber yang kubaca katanya. Tuhan menampakkan diri kepada Santo Thomas katanya. Dan mengatakan bahwa. Pergi saja dan aku akan membantu engkau, katanya. Begitu, lalu kemudian dari sumber yang saya bacakan itu, dalam kisahnya begini: Santo Thomas itu berhasil e, melakukan pembangunan istana, tapi bukan istana dalam bentuk fisik, komandan, katanya. Tetapi katanya istana kerajaan sorga katanya begitu, ketika dia men, e, menjawab pertanyaan yang disidangkan oleh Raja Gundapa pada saat itu. Kemudian Raja Gundapa... Eh. Uh, ingin ingin berusaha membunuh Santo Thomas katanya dengan cara uh, mengapa memfitnah Santo Thomas memfitnah Santo Thomas uh, anak dari raja itu sendiri yang mati diracun katanya kemen anak raja atau anak tabib, tabib ya anak raja ya anak raja gunda itu e. sendiri yang masih kecil yang diracuni nah kemudian dalam kisahnya juga dinyatakan bahwa Santo Thomas pun menanyakan kepada mayat anak itu Siapa yang telah memberikan racun kepadamu katanya. Terus anak itu hidup katanya komandan. Tiba-tiba bangun dan mengatakan eh. ayah saya katanya gitu. Itu dalam kisahnya komandan yang saya baca. Nah tetapi kalau untuk kisahnya ataukah benar atau tidak saya nanti minta uh, komandan aja yang konfirmasi. Cuman kalau secara arkeologi Thomas memang pernah pergi ke sana. Uh, dengan cerita Raja Gundapa Kalau kita me kita meragukan Misalnya cerita misalkan apakah Raja Gundapa itu benar atau tidak Ternyata secara penelitian Raja Gundapa itu ada Tetapi entah apakah perjalanannya itu benar Dan kisah yang dari sumber yang saya baca itu Saya juga nggak tahu komandan Ini saya mau tanya sama komandan Itu gimana komandan? Hmm. Oke okay. uh, Tadi sumber tulisannya dari mana ya itu ya? Yang mengeluarkan maksud saya Uh, sinaksarion, Komandan. <laughs> Oke, okay. sinaksarion ini diterbitkan siapa? Coba saya ingin tahu aja. Uh, teman sesama apostolik kita, ortodoks, Komandan. Teman sesama apostolik kita. Okay. Ini gini Bro. Eh, Oke. Okay. Gini sih. Sinaksarion ya. itu kan nggak uh, cuma. Uh, jadi di dalam ortodoks itu ada be uh, beberapa sinaksarion gitu. Tergantung itu, itu uh, uh, apa? eh uh, itu beda-beda semua sih sebenarnya. Kira bro, bro, Iya. Wow. Jadi gini, Bapak kita ada buku nah, orang Buka. Kudus. Ya. Jadi gini. Eh uh, boleh saja kita percaya mengenai apa yang sudah ditulis itu ya. Tetapi terkait tadi Paman Charles mengatakan bahwa ada banyak versi-versi. Ya memang karena memang ortodoks ortodoksi itu kan tidak bersatu. Itu harus kita harus kita nyatakan tidak bersatu. Maka nantikan timbul klaim-klaim, maka timbullah sejarah-sejarah yang berbeda juga, gitu ya. Nah, mengenai apakah tadi yang disampaikan oleh e, komandan satu benar atau tidak, mungkin dalam konteks sinaksarion yang ditulis, ya, di situ, ya, bisa dikatakan benar, ya. Dan, kalau saya sambungkan kepada apa yang kita yakini, apa yang saya baca tadi itu dari sumber yang kita imani juga, bahwa memang... Uh, Pewartaan dari Santo Thomas ini itu dimulai dari Persia, media sampai ke India, dan kemudian dikatakan ia dibunuh oleh seorang raja, mungkin saja raja yang dimaksud tadi namanya itu, ya dengan cara ditombak, dan uh, dikatakan bahwa kuburannya itu di Bukit Santo Thomas di Madras India. Nah tadi coba kita perbandingkan tadi kuburannya ada di mana di cerita itu nah di situ kan kita bisa melihat ada cerita yang sedikit berbeda di sini dikatakan di madras ada bukit Santo Thomas jadi di sana itu ada ada satu bukit disebut namanya bukit Santo Thomas karena di sanalah kubur atau letak kuburan dari Santo Thomas itu di madras uh, mungkin uh, bisa dicari nanti apakah sama uh, ke tempat yang disebutkan Nabi atau Edesa, berbeda. Nah, ini kan e, berarti ada kisah mengambil reliku ini dibawa ke Edesa. Edesa itu di mana? Coba. dimana mana Edesa? Gak tahu gak coba Komandan. <laughs> itu terkait e, orang yang mengklaim pasti, ya. Uh, Edesa, Edesa itu ada di Turki, ya. Edesa itu Konstantinopel pasti. ngarahnya ke sana memang. Padahal jauh banget ya dari, <laughs> dari Syria itu jauh nah, sekali Itu, ya, itu dia. Nah, tapi Apa di dalam keterangan kita, ya, dari... makamnya di Bukit Santo Thomas itu di Madras, begitu. Gimana? Paman Apa uh, ya, Charles dari, mungkin ada kita lihat ya. dari catatan dari Origenes dalam uh, Eusebius dari kasih kaisarea Ecclesia Historia hmm. 3.1. Hmm. Itu dikatakan nomor itu mewakafkan ke Syria dan Persia lalu pergi ke India Barat. Itu menurut catatan Origenes ya. Hmm. Jadi jauh Nanti banget. sama, sama tadi itu tadi. Menyebut Persia hmm. tadi sama itu. Ya. Jauh-jauh hmm, tapi ya, jadi jauh tadi <laughs> itu ke itu. Hmm. Ya, memang banyak klaim-klaim tidak, terutama bukan dari Katolikan ya, banyak klaim-klaim oh ini Thomas di sini, Thomas di situ tapi yang benar Thomas itu di mana gitu. Kalau kita kan lihat dari catatan-catatan yang resmi gitu, nggak cuma catatan yang ini ini nyatat, itu catat, pokoknya nyatat aja gitu, itu sih so, menurut saya ya. Ya, setuju. Jadi begini, apalagi tadi ke ide saya. Uh, jadi gini. Itu sudah ada ngarahnya ke klaim <laughs> suksesi apostolik lagi itu. <laughs> jadi Bisantin ya. lagi. <laughs> Kembali lagi, lagi ke situ. Tapi siapa Andreas ya. Katanya klaimnya Andreas bukan sih, Bisardin? Katanya Andreas di Konstantin di Konstantinopel juga, tapi kan kemarin kita sudah bahas ya eh uh, satu iya. ya. Enggak pernah ke Pono. Iya. Iya betul-betul. Kalau menurut dia ke jalan, malah itu apa, Yunani, kesana, tapi tahu. Iya itu Yunani. Iya betul Yunani. Tak Yunani tak. dan Armenia dan ya dan Armenia itu kan? Nggak <laughs> tahu deh. Ya, itu catatan masing-masing ya, masing -masing, ya karena. Terus kita inaf nih. Kita beranjak dari kisahnya hmm. Thomas. Sekarang kita beranjak kepada kisahnya Filipus. Yang sering banget digunakan oleh orang-orang perkataan Filipus ketika bertanya kepada Yesus. Tuhan, tunjukkanlah kepadaku bapak itu di mana. Nah, nah, kita kita bahas ya. Oh ya, Mbak Mina, uh, sebelum itu saya sedikit apa? Thomas ini. Boleh, boleh. Tentang Thomas. <laughs> ya. Tentang Thomas ini. Tentang yang apa? Sebelum saya mencelupkan tanganku ke tangan dan lambungnya. Ini sebenarnya. Kita lihat di dalam perayaan Ekaristi ketika diangkat ke atas hosti yang telah menjadi tubuh dan darah Yesus itu sebenarnya ada inspirasi dari pernyataan Thomas itu. Lihat, ketika Thomas melihat dan percaya, kan Thomas itu sudah lihat dan percaya. Oleh karena itu, seharusnya kalau kita mengerti di dalam Ekaristi itu, ketika seorang imam mengangkat tubuh dan darah kristus di dalam konsekrasi itu ya kita sebagai umat memandangnya dan berkata ya Tuhanku dan Allahku ya seharusnya gitu, itu inspirasi dari Thomas, itu saja tambahan dari cerita Rasul Thomas oke okay, terima kasih mantap, Taman Ya kita lanjut nih teman-teman. Sekarang kita membahas Rasul yang sering banget ayatnya digunakan ya <guluh> dari beberapa pihak. Saya mau ngomong, ya. ngomong soal Thomas, saya mau nanya sama Belgia nih sebentar tentang Thomas itu. Jadi kalau kalau Thomas itu jadi sebenarnya itu juga menginspirasi video uh, kualitas uh, intelektual nggak sih beriman itu harus hmm. mengetahui gitu. itu. Itu resepsi <tari> Thomas nggak tercuri yang dimaksud, An Anselmus betul, dari Ansel betul. Ansel mustahil, ya. Betul, tapi itu ya, terinspirasi iya. Thomas, nggak sih? Itu, iya, iman yang mencari, kan? Iman yang e, mencari pengertian betul, betul. atau mencari e, apa namanya, pemahaman. Kira-kira begitu, iya. Ya, jadi, bisa. memang di dalam gereja Katolik itu, kita nggak ada yang namanya imani saja, tapi benar-benar kita mencari kebenaran itu, mencari pemahaman. Dan okay, itu luar biasa sekali yes. Tidak menurut saya Ya silakan. silakan. Ya betul uh, Saya jawab atau gimana ini Ya Kalau melihat dari Pernyataan Anselmus dari Canterbury, Ya uh, Itu benar memang uh, Iman yang mencari pengertian Atau iman yang mencari pemahaman Tergantung terjemahannya Yang pasti iman itu tidak buta Nah, eh, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Rasul Thomas ini selalu ada di dua sisi Yang pertama, dia selalu diasosiasikan sebagai orang yang tidak percayaan Sebelum dia melihat dengan mata kepala sendiri Itu tentu dalam konteks tertentu baik adanya Di sisi lain, kadang ya, yang disampaikan ini ini benar tetapi masih nggak percayaan Berarti ada di sisi kritis Ya orangnya kritis dan mencari tahu dulu baru percaya. Saya kira di zaman modern ini, nah ini hanya himbauan aja. Di zaman modern ini, Bapak Ibu, untuk kita memiliki iman seperti Thomas itu eh, dengan melihat eh, data berseliweran, ya berseliweran tadi ya, data buku kemudian informasi eh, dari media, pokoknya semuanya instan. Ya perlu kita memiliki iman seperti Thomas. Maka tadi saya juga seperti Thomas, ketika saudara komandan satu menyampaikan informasi tentang, e, dari buku tadi, e, tentu saja kita, e, apa namanya, tidak langsung memvonis ini salah, ini salah, tetapi kita coba renungkan tadi, contohnya, di dalam iman kita dikatakan bahwa beliau dimakamkan di bukit Santo Thomas di Madras, lalu dikatakan di cerita yang lain di bawah, ya, di, di bawah apa namanya reliquinya atau mayatnya mungkin ya ke Edesa dan asosiasinya Edesa ini kan Turki dan kalau kita mau masuk kepada yang lebih jauh itu kan Konstantinopel dan ini pasti ada kaitannya dengan eh, apa klaim-klaim dengan suksesi apostolik kita tahu saudara kita di luar Katolik terutama yang apostolik itu kan memperebutkan sukses itu banyak banget ya karena memang mohon maaf lagi sekali lagi mereka tidak bersatu Ya, mereka berdiri sendiri-sendiri dengan patriark patriaknya Dengan pemahaman-pemahaman dan pengajaran-pengajaran tersendiri Makanya tadi Paman Charles itu sudah benar Ada banyak tulisan sinaksarion Termasuk kita pilih yang mana Yang dikeluarkan oleh Greek Orthodox Atau Russian Orthodox Atau Ethiopian Orthodox Yang mana yang kita pilih Berbeda dengan Katolik Kalau saya pilih satu Ya satu di seluruh dunia ini cerita ini kira-kira begitu. Silakan Komandan satu. Iya betul sekali. Jadi kita kita lihat dari sejarah segi sejarah ya teman-teman kita jadi harus open minded nih. Jadi uh, biar enggak uh, kemana-mana gitu ya kan. Nah kemudian Komandan kita bahas mengenai Filipus. Wah udah siap belum nih kita bahas Filipus. Sepertinya kalau tu Thomas itu panjang ya. nanti ya kan ceritanya. <laughs> nah sekarang kita bahas di Filipus ya. yaitu rasul yang paling banget yang paling-paling sering perkataannya dijadikan sebagai rujukan untuk diskusi akademis lintas denom ya, ya. Komandan lintas denom dan lintas ya. dogma gitu Komandan ya silakan Komandan untuk menjelaskan atau menjabarkan memaparkan perjalanan dan kisah dari Filipus rasul kita silakan Komandan oke ya ada satu yang menarik dari Filipus ini kalau kita baca di dalam Injil Sinoptik ya Bapak Ibu. Yaitu pertanyaan yang e, menurut saya sangat filosofi pertanyaannya. Kenapa? Itu juga sering digunakan oleh para filsuf. Yaitu membuktikan Tuhan. Membuktikan Tuhan itu ada dengan melihat. Nah, pasti Bapak Ibu tahu kata-kata Filipus itu apa. Yaitu Tunjukkanlah Bapak Ibu, Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Itu pertanyaan apa? kata-kata kata-kata Filipus kepada Yesus. Ya, Guru. Ya, kurang lebih begitu ya. Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kurang lebih kalau bahasa modernnya sekarang, buktikan padaku bahwa Tuhan itu ada. Kurang lebih begitu. Nah, Bagaimana jawaban Tuhan Yesus di situ? Dan ini menurut saya, kalau kita cek seluruh Injil, Bapak Ibu, satu-satunya perkataan Filipus yang paling populer ini. Dan kalau kita kaitkan dengan fils filsafat, ini nyambung banget. Maka tadi tidak salah juga ketika Komandan Satu mengatakan ini sering dibahas secara akademik. Tapi sebenarnya bahasanya sederhana itu, kalau di... Masukkan kepada pemahaman orang-orang modern. Tunjukkan kepada aku bahwa Tuhan itu ada. Kira-kira begitu. Apa jawab? Apa? Apa jawaban dari Tuhan Yesus? Filipus, engkau telah lama bersama-sama dengan Aku, ya? Apakah engkau tidak mengenal Aku? Sebab siapa yang melihat Aku telah melihat Bapa. Oke, okay. saya tidak masuk kepada paham apa yang kemudian menggunakan ini secara serampangan atau mana yang menafsirkan ini secara benar oke saya tidak masuk ke situ karena kita membahas Filipus lain waktu kita bahas itu lalu kemudian Bapak Ibu Filipus ini juga kita dengarkan kisahnya di dalam kisah para rasul ya. ketika dia ketemu sida-sida oke kan Bapak Ibu pasti ingat kan ada uh, dalam perjalanan, seorang sida-sida dalam perjalanan, lalu dia berjumpa dengan Filipus. Filipus menceritakan kepadanya tentang Yesus. Oke? Okay? Lalu, sida-sida ini meminta dibaptis setelah dia dengarkan penjelasan dari Filipus. Nah, ini menarik, Bapak Ibu. Ternyata, Filipus ini menjelaskan tentang imannya sampai orang yang mendengarkan itu benar-benar jatuh cinta. Ya? Sampai-sampai sida-sida itu mengatakan buat apa lagi kita tunggu lama-lama. Di sini kan ada air nih. Ya kan? Aku mau dibaptis aja di sini. Kira-kira begitu. Wah, mantap. Ya? Oke. Okay. Mungkin ada tanggapan dulu? Komandan, ada? Ya, Atau komandan. suara saya tadi hilang? Enggak, hmm. ya, Komandan. Justru sinyal saya yang naik turun. Benar sih, Komandan. Dari uh, ya. Dari yang kita ya, lihat... Benar. Ya, dari yang kita lihat uh, ya. Filipus ini memang begitu kuat ya. Ini secara filsafatnya filsafat sederhana ya, dimana dia hanya bertanya gitu untuk menunjukkan bahwa kalau Tuhan itu benar-benar ada ya, tunjukkan gitu ya kan. Nah itu maksud dari perkataannya Filipus ya, Komandan ya. Nah lalu Komandan ketika tadi Komandan hmm. singgung dia dalam pewartanya sampai pada saat orang itu mendengar penjelasan dari Filipus dan dibaptis itu kira-kira Komandan? Filipus itu mewartanya sampai kemana sih komandan? Kalau boleh tahu? Ya, kalau eh, kita mengutip dari catatan eh, Santo Papias Nah, saya ceritakan dulu Santo Papias ini murid dari Rasul Yohanes Dan kemungkinan juga murid dari Rasul Petrus Dia eh, berbarengan dengan eh, Santo eh, Polikarpus Santo Ignatius dari Antiohia itu eh, kehidupan atau zaman mereka sama, ya. Santo Papias ini mengatakan bahwa Santo Filipus ini berkhotbah itu mulai dari eh, Virgia atau Pirgia ya, saya baca lurus-lurus aja, Pirgia, lalu Scitia eh, dan terakhir di Hierapolis. Nah, kebetulan Hierapolis ini tempat beliau disalibkan. Ini Filipus ini disalibkan, ternyata ya, wafatnya. Ternyata itu adalah lokasi di mana nanti Santo Papias menjadi uskup juga di Hierapolis ini. Bisa dikatakan, kemungkinan besar Santo Papias ini melanjutkan kepemimpinan uskup. Ya, bisa dikatakan uskup Filipus lah ya di Hierapolis ini. Ya, ini dari catatan. Santo Papias. Eh, kita tahu pasti bahwa kalau beliau wafat di Hierapolis, berarti catatan dari Santo Papias ini ini bisa dikatakan 99,9% itu bisa benar. Ya, karena dia buat catatan dan juga di tempat yang sama di mana dia melanjutkan kepemimpinan Santo Papias ini, ya. Itu eh, komandan satu, Jadi dimulai dari Virgias, Citia dan sampai di Hierapolis. Begitu wow, terus komandan ya, ada okay. juga nih. Katanya, eh, "Oh Mbak, Mina eh, tambahan saja ya tentang ya. papia sendiri ya. Kalau yang apa, Filipus tadi sudah benar, papia sendiri ini di zamannya, dia ini yang dipercaya. Sebagai orang yang apa ya, sering bisa dikatakan zaman sekarang orang yang sering menginterview." Narasumbia. Jadi catatan papias ini memang biasa menjadi hal yang dipertimbangkan Baik dan benar di dalam sejarah gereja Demikian saja tambahannya saja Tentang papias itu ya Oke Yang lain sudah oke ya. Mungkin ada ada tanggapan dari yang lain silakan. Ya komandan itu sudah saya mewakili pertanyaan dari kolom chat Komandan katanya begini Nama, nama hmm. tempatnya itu sekarang apa ya kira-kira? Nah, kalau sekarang Herapolis itu berada di Provinsi Denizli di Turki. Provinsi Denizli di Turki. Begitu. Herapolis. Ya Her Begitu Her Herapolis Anda. itu kan Yunani ya kalau salah Ya. Ya. Hierapolis Tapi sekarang e, de, de, setelah negara Turki ada masuk di Turki. Tapi pada zaman itu masuk ke Yunani. Hmm. Begitu kira-kira. Ya. Dan dia dibunuh ya. di sana kan ya? Dibunuh di sana kan ya? iya disalibkan Disiksa dan dibunuh. disalibkan ya. disalibkan Ya. Begitu Komandan satu. Bahkan setelah disalib? Setelah disalib pun dilempar batu. kalau Itu kalau menurut catatan ini. Betul. Betul. Uh, silakan ditambah. Ya. Ya, ya, ya. Ini saya sih cuma baca itu memang seperti itu kisahnya. Luar biasa sekali. Ya, eh, saya mungkin mereview tadi ya. Jadi sebenarnya bisa kita juga belajar dari Santo Filipus ini Bapak Ibu ya. Bagaimana dia mewartakan kepada sida-sida itu dan langsung percaya orang itu. Ya kan? Tidak, apa namanya, dalam perjalanan itu mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin beberapa waktu ngobrol-ngobrolnya, lalu sida-sida itu mengatakan, ngapain tunggu-tunggu lagi, itu ada air di situ. Baptislah saya. Setelah mereka cerita tentang uh, Yesus. Uh, Bapak-Ibu nanti baca deh obrolan mer mereka apa uh, di dalam kisah para rasul itu ya, uh, tentang sida-sida yang bertemu dengan uh, Filipus. Ya, Ya Komandan, tadi menyambung dari okay. Paman Charles Ini tulisan ya. dari Yusubius sendiri, The History of the Church mencatat bahwa Filipus ya. meninggalnya di Hierapolis tanggal tahun 80 ya, Dimana mana ya, uh, ini juga dinyatakan oleh Hippolytus mengatakan bahwa Filipus mati dirajam dan disalib dengan kepala di bawah ya, di zaman pemerintahnya ya. Kaisar Domitianus ya, komandan ya. Betul betul betul betul. Jadi betul betul. Jadi setelah di, dia disalib dalam posisi terbalik itu dia dirajam, jadi benar-benar disiksa sekali. Ya, benar benar. Wah mantap ini. Benar komandan. Berarti, berarti emang benar-benar luar biasa ya perjalanannya Filipus ini. Oh ya komandan. Ya. Banyak banget nih ya orang yang juga bertanya Filipus Rasul hmm. dan Filipus Penginjil itu sama gak sih komandan? Filipus Rasul dan Filipus Penginjil ya yang ada di kitab Para Rasul ya. Ya, Yang ada iya, di kitab Para man. Rasul kan yang diperbandingkan. Betul. Tadi saya sudah menyampaikan ya, bahwa eh filipus yang ada di kisah para rasul itu adalah filipus yang diceritakan dalam Injil. Tapi bisa jadi, ya namanya eh ilmu pengetahuan ya, itu bisa jadi juga diperdebatkan. Ya diperdebatkan dengan catatan-catatan yang cukup panjang. Tapi eh, umumnya diakui bahwa filipus ini adalah filipus rasul. Begitu, Komandan. Begitu, oke, oke okay, okay. saya tambahkan sedikit. Mungkin, mungkin ini ya. Mungkin dia berpikir bahwa ada Injil Filipus itu. Jadi, dia bertanya apakah yang diceritakan ini adalah apa penulis Injil Filipus itu atau Filipus Rasul. Yang diceritakan ini Filipus Rasul. Yang menulis Injil Filipus itu bukan Filipus Rasul. Ya, jadi pada abad ketiga ya mungkin sekitar itu ya Injil Filipus kalau nggak salah lah. karena itu mungkin tujuannya itu ber bertanya tentang itu Filipus maksudnya Injil Filipus itu jadi penginjil Filipus itu dia berpikir bahwa ada satu sosok yang dikaitkan dengan Rasul Filipus itu untuk menjawab pertanyaan itu ya yang dibicarakan sekarang adalah Filipus Rasul Sedangkan pengertian Anda ketika bertanya Filipus penginjil ini menuju kepada Injil Filipus. Yang ditulis abad sekitar, kalau enggak salah, tiga. Mm. Ya, demikian juga saya izin turun sekalian ya. Oh, terima dan kasih, dan mantap. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu ya. ya, Tuhan memberkati. ya terima kasih, Paman Yusuf. Okay. Jadi, Komandan Satu. Filipus yang dimaksud itu sama. Ya, Jadi begini, kalau ya. Injil Filipus itu itu tahun 250 ratus lima puluh. Jadi Di tangan saya ada sumbernya ini. Oh iya betul ya. betul. Oh saya ya. juga ya. punya buku itu bang. Ya <laughs> silakan silakan. Karena, karena begini ada ya. yang menyatakan begini bukan yang bukan kitab Injil Filipus ya bukan. Tapi lebih kepada Filipus penginjil yang adalah katanya salah seorang dari tujuh diaken pertama. Di kisah Rasul 6 ayat 5. Katanya begitu. Tapi, Dan dia menginjili iya. di Samaria. Hmm. Memang dia diaken. Tapi oh, Filip, oh. Filipus diaken bukan Filipus rasul lain. Ya hmm, oke. Okay. Mm, mm, mm. Kalau yang dibahas Filipus diaken beda lagi. Tapi yang sida-sida itu ya Filipus rasul. Di Sida-Sida di Ethiopia ya Kisah Rasul 8 ayat 26 ya Iya oke oh, oke okay, okay. Baik baik baik Ya dikatakan bahwa Dia adalah salah satu atau uh, apa Rasul Filipus ini Kedua belas rasul Satu dari kedua belas rasul Yang pergi ke Virgia sama tadi itu Ke Yunani tadi itu dikatakan itu Filipus Rasul hmm. I see, I see, I see. Nah kalau sama kalau di Ethiopia berarti kan di daerah yang hampir, -hampir sama dekat-dekat itu ya. Di daerah-daerah Siria, Afirgia dan Yunani kan. Betul, betul. Dan di si da da da Ethiopia ini kan berjumpa dengan dia kan di sini kan dikatakan dalam pewartaannya di, uh, apa namanya, apa, uh, kemudian, sebentar ya, saya coba lihat. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Oke, ini kan di, terjadinya di Yerusalem ini kan. Ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pemberahanda Sri Kandeta, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem. Jadi di Yerusalem kejadian ini, sida-sida <tuh> itu. Itu ya. Halo, komandan satu. Iya, ya, monitor, monitor, monitor. Jadi, berarti ya. itu ya, komandan Jadi, berarti memang kalau dia yang diaken memang berbeda ya, dari uh, Filipus Sang Rasul ya. Ya, ini kan perjumpaannya dengan Sida-Sida bukan di etiopia tapi di Yerusalem. Iya, iya, iya, ya, ya, komandan. Siap, siap, siap. Iya. Mm -mm. Oke. Okay. Ya mantap komandan Udah bagi saya sih enough Mungkin ada di tambahkan lagi paman charlis Ya Mungkin Mereka yang diakin juga. tadi boleh dijelaskan sangat Yang diakin tadi boleh dijelaskan gak apa-apa Wah ini kalau untuk tujuh diakin ini kan Sudah masuk ke dalam hal yang beda lagi ya komandan Oh, ya? Ya, ya. oh eh, iya iya Iya <laughs> oke, kepanjangan oke. nanti kita komandan <laughs> Ya nanti aja Ya, ya, ya, ya. nanti aja nanti Oke. Kita langsung ke Rasul Bartolomeus Komandan nah. Ya Baik uh, Nanti saling melengkapi ya Jadi saya kalau buka semua nanti Terlalu repot ini Jadi saya hanya mengambil <laughs> intisarinya saja <laughs> Jadi gini Bapak Ibu ya Bartolomeus ini Kalau tidak salah, salah Nama lainnya Natanael bukan ya Ya Betul, komanda. Jadi, Nathaniel. ya, Nathanael. Jadi, ketika dia dibawa kepada Yesus, kata-kata Yesus yang paling bisa dikatakan, "Ya, tanda petiklah spektakuler." Dia mengatakan, "Inilah Israel sejati." Ya kan? Dia mengatakan begitu, Tuhan Yesus kepada uh, Nathanael, yang uh, kemudian namanya disebut Santo Bartolomeus atau Bartolomeus. ya Nah, uh, itu jadi setiap rasul-rasul ini ada yang menarik dari kisah-kisah mereka ya Bapak Ibu dalam kitab suci itu tadi seperti Filipus atau seperti Thomas tadi kan banyak banget pokoknya walaupun hanya satu dua kisah-kisah yang menarik itu tapi itu membawa kepada apa namanya apa pola pikir atau pemahaman yang mencerahkan gitu ya dikatakan bahwa dia ini adalah Israel sejati ya oke okay? nah Diceritakan bahwa Santo Bartolomeus ini memang eh, pernah ke India juga dia. Ya, dia eh, tentu saja setelah Pentakosta dia pergi ke India. Tapi kemudian, bukan hanya ke India, saudara-saudara, dia pergi ke Arab juga. Ya, Arabia. Dia pergi ke Arabia. Kemudian dia pergi ke Assyria. Dan kemudian dia pergi ke Armenia. Dan di Armenia ini, dia dikuliti, ya, dikuliti lalu dibunuh dengan cara disalibkan. Oke, kelihatannya rata-rata para rasul ini mengalami penyaliban, Bapak Ibu, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda: ada yang kepala di bawah, ada yang X, ada yang macam-macam bentuknya. Ya, nah, kalau Bartolomeus itu juga disalibkan, e, dikuliti, berarti kan kulitnya di dikupas gitu ya, bisa jadi disiram air panas atau uh, secara hidup-hidup di kuliti, yaitu luar biasa mengerikan ya. Maka satu hal yang mau saya sampaikan, tidak ada orang waras yang mau meninggal dengan cara keji untuk menyebarkan kebohongan. Berarti yang mereka sebarkan adalah kebenaran sehingga mereka rela wafat meskipun tragis karena kebenaran, gitu ya. Nah, sampai di situ dulu komandan tanggapan dari komandan atau paman charlis silakan. saya tambahin ya lanjut lanjut nathanael itu, itu artinya Allah telah memberikan Dan, uh, kita mungkin jarang yang mengetahui nathanael itu dari mana nathanael itu dari kana jadi itu dia adalah buah dari mujizat pertama Yesus di kana sebenarnya jadi itu uh, luar biasa sekali jadi dia telah menyaksikan tanda yang Sangat besar yang Yesus lakukan di karena itu. Dan eh, dikatakan dia itu adalah Israel sejati. ya kan? Komen itu yang dibawa pohon terbantin bukan sih? Ya kan? Pohon terbantin itu, orang yang dibawa pohon terbantin itu artinya itu adalah orang yang mencari kebenaran. Kebenaran sejati. Makanya dia itu bertemu dengan Yesus sebagai kebenaran. Bahkan ketika Yesus eh, mengen mengenali dia, dia bilang adakah sesuatu yang baik dari Nazaret gitu. Itu pernyataan dari Bartolomeus yang luar biasa sekali gitu, jadi uh, dia benar-benar gak sembarangan mempercaya seseorang. Nah, dan setelah dia percaya seseorang itu benar-benar uh, dia percaya sampai mati, berani, berani berani mati kenapa? Karena dia sudah menyaksikan sendiri, sudah mengalami sendiri pengalaman bersama Yesus, dan dia itu uh, adalah saksi hidup bahwa uh, Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Itu sih. Terima kasih. Ya, silakan Komandan. Mungkin ada tambahan. Ya, Komandan, ini menarik banget sih kalau bahas mengenai uh, ini ya atau Bartolomio ini ya, Komandan. Ya. Karena uh, kisah dia ini lumayan panjang ya. dan juga lumayan, bukan lumayan, ya. tapi sangat mengerikan ya kematiannya itu ya. Nah, menurut ya. dari catatan yang saya terima, Komandan, menurut Eusebius uh, ya. abad keempat dan Hieronymus abad keempat juga. ...mencatat bahwa perwartanya e, Betulumi itu sampai ke India memang ya. Terus dia meninggalkan katanya salinan Injil Matius dalam bahasa Ibrani, komandan. Di India. Dan itu ditemukan oleh Santo Pantenaus. Pantenaus Pantenus menurut catatan Santo Isubius. Begitu komandan katanya. Terus kemudian dalam tradisinya penginjilan tadi yang sempat disinggung oleh komandan katanya... Dari India, kemudian ke Partia Iran, kemudian ke Virgia, Asia Kecil atau Turki, riopolis. Uh, di sini dia katanya selamat dari hukuman, yaitu Filipus mati sebagai martir, katanya uh, hampir selamat, katanya terus. Kemudian Armenia bersama dengan Tadius menjadi Santo Pelindung Gereja Armenia, kemudian mati sebagai martir di Albana, yaitu Derben Rusia. Atas perintah Astiages, Saudara dari Raja Polymius yang anaknya disembuhkan oleh sang Rasul dari penyakit gila, katanya Komandan. Apakah betul tuh Komandan? Hmm, ini, ini Bartolomeus ya ceritanya ya. Iya Komandan. Oke, Tumpati. Ya, jadi kalau aku dengar, uh, jadi gini. Aku dengar kayak Tumpati dia matomas ya, ya enggak sih? Iya, begitu, ya. itu yang saya terima tuh. Jadi, jadi gini. Kembali kepada pernyataan pemancar Mancaris tadi. Jadi, kalau klaim itu... Saya sudah memperkirakan buku itu ditulis siapa. Jadi, eh, itu pasti ditulis oleh kelompok yang kemudian nanti juga eh, menyebut eh, bahwa tanah, tanah di tempat dia itu pernah didatangi oleh Rasul Bartolomeus. Gitu ya kira-kira. Nah, eh, ya silakan saja karena tadi saya sudah katakan... Saudara kita ortodoks itu ya tidak bersatu. Sinaksarion mereka, kisah kehidupan para rasul mereka itu berbeda-beda antara patriak-patriak itu. Karena memang ada persoalan tanda petik di situ tentang suksesi-suksesi. Kalau bagi kita tidak ada eh, sebuah yang harus kita perebutkan suksesinya. Atau sesuatu yang harus kita klaim. Tadi sudah saya sampaikan kalau di sini justru dikatakan beliau wafat di Armenia. Itu. Begitu uh, komandan satu. Hmm. Aisy, aisy, komandan. Bahkan juga katanya ya. ada tradisi juga nih komandan yang katanya menurut legenda gnostik Bartaremius itu mati disalib. Kemudian narasi koptik menyebutkan dia dibenamkan ke dalam laut dengan karung penuh pasir katanya kisah lokal Armenia menyatakan dia mati dipukuli dengan tongkat katanya terus tradisi keempat kemudian berasal dari Persia yang menceritakan bahwa dia mati dikuliti dan akhir dan akhirnya tradisi kelima mencatat bahwa dia mati di penggal katanya komandan begitu nah kita orang Katolik hanya mengakui seperti tadi yang saya sudah sampaikan Bartolomeus itu dia pernah ke India saya ulangi ya India Arabia Asyria, dan kemudian Armenia. Dan di Armenia dia dikuliti dan disalibkan. Pada tahun 69 Masehi. Begitu, Komandan. Wah, mantap ini Komandan. Jadi ini mewakili ya, yang saya bawa ini ya. mewakili nanti kalau misalkan ada data-data lain di luar dari kekatolikan sendiri, uh, itu dipertanyakan gitu loh. Ya. Gitu. Tapi kita punya gitu, untuk tadi data kan, yang bisa kurang. Tadi kan dari Komunik dari Kopti dan yang, yang yang lainnya tadi kan berbeda lagi, Komandan. Nah itu tadi iya, persoalannya iya. karena setiap patriot membuat sinaksarion sendiri. Nah, mungkin ada tanggapan nih hmm. uh, tentang tentang itu, uh, Komandan. Silakan, silakan. Ya, kalau saya orangnya belajar aja, Komandan. Doktornya <laughs> <laughs> <laughs> sih. Hanya saya cerahkan ya, kepada tapi, Komandan dan Paman Charles saya memahami. Ya, saya. Paman Charlis mungkin tambahkan. Silakan. Iya, itu kayaknya memang benar yang kata abang dia itu pengen uh, mengambil meng, uh, suksesi apostoliknya itu dari Bar Bar Bartolomeus itu dan uh, kok jadi rebutan sama Thomas itu jadi itu Bartolomeus itu bukan Thomas uh, Pak Agus itu Natanael Bartolomeus itu Natanael bukan Thomas jadi itu sedangkan kalau kita bilang itu daerahnya jauh sekali dari yang Ya kita sudah lihat ini ada yang bilang ke kiri, ada yang bilang ke kanan Dan kita sih lebih baik kita uh, balik uh, apa yang dikatakan Injil seperti apa tentang Nga itu sendiri Karena peng, uh, yang pentingnya itu bukan bukan kisah rasul-ras uh, para rasul itu Tapi yang paling penting itu bagaimana kita menangkap apa yang ditinggalkan oleh para rasul itu Dan sesuai dengan kita merefleksikan dengan kita, kita sendiri Ketika kita bilang, "Oh, saya belajar filsafat, saya belajar ingin men mencari kebenaran, dan kita mencari kebenaran sejati." Yaitu kita belajar dari Nathanael itu, bagaimana dia bertemu dengan Yesus, bagaimana dia itu orang yang benar-benar uh, ngotot untuk mencari kebenaran itu, sampai dia menemukan kebenaran itu sendiri datang kepada Dia. Jadi sebenarnya, dengan kebenaran itu datang kepada Dia, bukan kita yang menemukan kebenaran, tapi Yesuslah yang menyatakan dirinya. Makanya kan dikatakan firman Allah adalah pernyataan diri Allah, bukan pernyataannya. Tapi pernyataan diri Allah kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah roh, roh itu tidak nyata, tidak bisa kelihatan. Justru uh, Injil itu adalah pernyataan diri Allah. Maka ketika kita baca Alkitab, kita melihat Allah yang nyata di dalam hidup kita. Itu sih, terima kasih, Pak. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Jadi gini. Kita orang Katolik kan pasti ada eh, suatu hal yang mesti kita pegang mengenai sejarah, dan bisa dikatakan bahwa mengapa kemudian muncul variasi-variasi tadi. Mohon maaf lagi, sekali lagi kepada saudaraku, Ortodoks, muncul variasi-variasi itu, saudara-saudaraku, karena memang klaim-klaim contoh, ya, contoh, ya, Rusia mengklaim sebagai Roma ketiga. Dari Santo Andreas, kemudian yang lain juga yang ada di belahan dunia lain, mengklaim juga hal yang sama. Atau yang ada di Antiochia misalnya, di antara patriak-patriak itu saling, saling mengklaim. Itu yang membuat tadi itu, ya bisa dikatakan gini ya teman-teman. Orang yang berada di luar kekristenan melihat cerita yang berbeda-beda di antara mereka itu, itu yang membuat orang tidak akan... Apa-apaan tuh sejarah katanya Tapi kok di di sana ceritanya begini, di sana ceritanya begini di mana, di mana kita temukan netralitasnya hanya dalam kekatolikan Karena di dalam kekatolikan kan ditetapkan oleh magisterium gereja atau paling tidak Tulisan-tulisan yang kredibel sesuai dengan pandangan magisterium gereja Nah kalau sudah begitu tadi, kan kita bertanya ya paman Charles ya lah terus saya harus memegang yang mana, ya kan? Saya harus oh, harus Jadinya, yang mana? Hmm. Bingung kan? Jadinya bukan bukan bukan uh, semakin tahu tapi semakin bingung. Ini apa? Ini cerita? <laughs> Gimana pemancar list? Betul makanya ketika makanya ketika kita baca suatu sumber kita harus cari dulu. Apa apakah, pertama apakah, apakah kita lihat penulisnya siapa? Kedua kita lihat ini sumbernya siapa? Jadi, kita nggak sembarangan cari. Oh, ini benar, ini benar, ini benar. Jadi bingung. Jadi, eh, jangan sampai mitos pun kita jadiin kebenaran. Kenapa? Karena ini berseliwuran. Cerita ini, cerita itu, cerita ini, cerita itu, kita harus tahu dulu di mana. Dan kedua, ketika dikatakan banyak yang mengklaim bahwa Roma kedua, Roma ketiga, kenapa harus Roma, Bang? aku harus Roma? Karena kan enak, Roma enak. kan bukan pusat. Kalau Roma bukan pusat kenapa harus ro nglaim Roma semua gitu? Itu yang yang nggak masuk akal ketika mereka bilang, "Enggak, Roma bukan pusat itu. Yang pusatnya Yerusalem karena kan semua jadi timur gitu." Ya ibaratnya kalau Jokowi Jokowi di, di Jakarta gitu kan. Misalnya waktu itu masih Anies Baswedan ya. Jokowi di di Jakarta terus ibu kota pindah ke Kalimantan gitu. Nah, pusat negara kan pindah ke Kalimantan juga. Bukan berarti, uh, oh, berarti si ini presidennya itu Anies Baswedan, gitu kan. Nggak mungkin, gitu. Tetap ikut Jokowinya kemana, hmm. gitu. Nah, ketika Petrus pindah ke Roma, ya pusatnya ke Roma, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Soalnya banyak yang ngaku-ngaku jadi Roma kedua, Roma ketiga. Akhirnya diskuit Roma, saya entar. Iya hmm. kan, Bang? Terima okay. kasih, Bang. Oke, okay. baik, uh, saya tambahkan sedikit lagi, nanti mungkin uh, tambahan dari uh, saudara komandan satu Saya bersyukur jadinya pemancatis bahwa uh, komandan satu mempelajari buku-buku itu Nah dengan kita mengupas di sini, kita akan tahu gitu Jadi kita akan tahu mana yang kredibel, mana yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh gereja katolik dan mana yang tidak Dan itu tadi kan sudah diperbandingkan Ini dari catatan Ethiopia dan yang lain-lain Itu kan sudah berbeda Berarti kita harus kembali kepada apa yang memang menjadi fakta Dan bisa dikatakan sesuai dengan apa yang dipahami oleh gereja katolik Atau bisa dikatakan magisterium ya, Atau sejarah-sejarah dari bapak-bapak gereja katolik yang kita akui Seperti itu, kembali ke komandan Satu. Iya, Komandan. Itu jelas banget. Memang kalau misalkan <tuh> untuk mengklaim itu semua orang bisa ya. Untuk mengklaim itu semua orang bisa. Tetapi bagaimana keabsahan dan uh, kepertanggungjawaban dari klaim tersebut itu kan yang dipertanggungjawabkan dan itu dipertanyakan gitu kan. Nah, puji Tuhannya ya semoga aja kita. Pidutkan nih. Kita nggak untuk menyudutkan tapi. Ya. Itu kan inilah faktanya gitu. Pak rasa untuk Bartolome atau Bartolome pernah sempat ke ke Arab ya. Ke Arab itu wah itu keren ya. tadi itu telah menjawab pertanyaan dari teman kita namanya Akha Dasarim. Bahwa apakah ada rasul yang ke Arab? Ternyata ada yaitu Bartolomeo ya atau disebut Nathanael teman-teman. Nah, ini jadi ilmu baru juga ya, teman-teman. Nah, Kemudian kita hmm. beranjak lagi ke rasul berikutnya itu adalah Matius, Komandan. Ya. Oke. Oke. Eh saya langsung ya, langsung ya Komandan ya. Iya, Komandan. Ini naikin juga Safita, Komandan. Iya. Dan yang sangat menarik uh, dengan uh, Santo Matius yaitu uh, mengenai ada sebuah uh, tradisi yang berasal dari murid Rasul Yohanes, kembali lagi kepada catatan Santo Papias, di mana dikatakan bahwa Santo Matius ini, suara saya terdengar gak ya? Saya takutnya. Ya. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Ya. Dikatakan bahwa Santo Matius ini adalah penulis Injil yang pertama. Jadi Injil yang tertua itu Injil Matius. Dan sekaligus, Kisah tentang Matius ini ternyata dikatakan bahwa dia adalah pemungut cukai yang, ketika Tuhan Yesus ya eh, berjumpa dengan, dengan dia, langsung Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku," itu ya, langsung Rasul Matius ini ikut, itu ya, dan dikatakan bahwa dia adalah penulis Injil yang pertama, dan memang eh, dalam beberapa pelajaran tentang Injil-Injil. Itu dikatakan bahwa eh, Injil tertua itu sesungguhnya adalah Injil Matius Hanya saja eh, kemudian salinannya kemudian yang eh, ada kemudian ya Tapi penulisan yang awal ya bisa dikatakan begitu adalah Injil eh, Matius Nah saudaraku Matius ini dia berkhotbah sampai ke Etiopia dan Persia Kemudian dia juga sampai di Partia. Dan di Partia atau Parsia itu dia dibunuh dengan cara ya ditombak atau uh, dengan dibunuh dengan memakai uh, pedang gitu ya. Lalu dikatakan dalam San, San Henry 43A disebutkan tentang uh, pengadilan atau hukuman yang diberikan kepada Santo Matius ini yaitu Uh, di dalam kitab Talmud Babilonia, ya, dikatakan bahwa di sana ada penetapan tentang hukuman yang didapatkan oleh Rasul Matius ini, ya, yang ditetapkan oleh San Henry, Sehingga catatan itu dicatat di dalam San Henry 43a. Uh, Jadi, di mana saja dia pergi berkhutbah, pertama Ethiopia, kedua Persia. Ketiga, yang terakhir, yaitu Parsia. ya Di eh, Parsia inilah kemudian dia dibunuh. Silakan, eh, Paman Charlie atau Komandan Satu. Ya, Matius, itu kan Lewi ya. Tapi orang di Jumat, kenapa... ya silakan silakan duluan aja Halo Mina oh iya ya. ya, ya, ya. jadi jadi betul Komandan dan ini Komandan saya juga dapat ada tulisan nih Komandan ya sumber yang menyatakan ini uh, dari tulisannya Socrates nih katanya yang lahir tahun 370 menulis bahwa uh, Matius itu mewartakan Injilnya ke Ethiopia Komandan katanya ya nah Kemudian katanya e, terus dalam pembelajaran yang, yang bisa diteladani dari Santo Matius ini adalah kesigapan, kemurahan hati, kerendahan hati, sumbangsi terhadap gereja dalam bentuk penulisan Injil. Nah karena banyak banget ya nah, komandan salah satunya yang paling center sekali dari RTN6 membahas mengenai apakah Yesus pernah bertemu dengan Matius katanya begitu komandan karena dia nggak tahu bahwa Matius itu sebenarnya adalah murid dari Yesus sendiri, rasul, salah satu rasul utama dari Yesus Kristus sendiri gitu loh Komandan. Nah, ini kan bisa membantah membantah dari klaim-klaim tetangga yang menyatakan bahwa murid yang penulis Kitab Injil itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, katanya begitu Komandan. Padahal kan semuanya, jangan-jangan ketahuan dong Komandan itu padahal semuanya pernah bertemu dengan Yesus ya kan Komandan ya, betul begitu Komandan ya lanjut e, mungkin ada paman cari, mau tambahin ya saya mau sedikit jadi Matius itu kan dikatakan seorang Lewi Lewi itu e, Lewi itu apa sih e, suku dari Harun ya Suku dari Harun yang seharusnya ada di dalam bait Allah nah dikata e, di digambarkan Matius itu se, e, seorang pemungut cukai gitu Pemungut cukai itu itu adalah uh, suatu hal yang luar biasa sekali kenapa itu menunjukkan bahwa Yesus mengambil orang-orang dari orang yang paling hina karena apa Yohanes uh, Krisostomus mengatakan sebab tidak ada yang lebih hina daripada memungut cukai. dan tidak ada yang lebih sederhana menge uh, selain menjala ikan jadi memang uh, Matius itu adalah apa orang yang seharusnya ada di bait Allah tapi dia bekerjanya di Rumah cukai Itu kan menggambarkan e, kita sebagai manusia Sebagai manusia itu e, Seringkali kita nggak sesuai dengan apa yang kita di, di, e, ditetapkan oleh Allah Allah mengatakan kita itu adalah e, gambarnya Allah Image of God Tapi kita bertingkah sebagai gambarnya yang lain gitu dan ini menggambarkan me, ini adalah kehidupan Matius. Matius itu adalah rasul yang luar biasa, luar biasa kenapa? Karena uh, salah satu rasul yang bisa menulis itu Matius. Itu tercatat bahwa dia bisa menulis. Sehingga kalau Yesus nggak punya rasul yang bisa menulis, akhirnya enggak ada ceritanya tentang Yesus yang bisa kita verifikasi melalui tulisan-tulisannya itu. Dan yaitu itulah itulah Matius gitu. Terima kasih. ini mau nambahin, silakan. udah open. Ya, ya. Um, aku ya, aku menarik. Uh, aku justru tertarik dengan Matius. Matthew. Sosok Matius itu seperti yang dikatakan Kak Charlie itu semuanya benar. Uh, saya uh, melihat dari sisi lain dari Matius, sisi lain dari Matius yang saya tarik uh, dari dulu sampai sekarang saya amat amati. Gini. Matius itu, ya, kalau kita baca setiap uh, ayat-ayatnya, nah kan, itu kalau kita amati dengan teliti, dia itu tipikalnya tipikal mencatat. Mencatat setiap peristiwa. Apa yang dia lihat. Betul? Iya. Nah, betul, betul, betul. betul. Itu masalahnya. Itu yang tidak, yang kadang orang awam itu tidak tahu bahwa apa yang Matius lihat, itulah yang dia catat. Itu dia punya, jadi kemana-mana dia membawa buku. Gitu loh, dia membawa buku, atau *at least*, apapun itu, atau kertas, atau *papyrus* pada waktu itu kan *at least*, dia catat. Jadi dia catat apa yang dia lihat, apa yang Yesus, apa yang dia dengar. Itu dia, dia, dia ini dia catat gitu loh. Apa yang Yesus uh, ucapkan, dia itu selalu mengikuti gitu loh. Kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus mengajar. Itu dia, catat gitu loh. Makanya, itu makanya salah satu injil yang uh, uh, satu uh, gospel yang benar-benar uh, teliti. Uh, itu tulisannya Matius gitu, Matius dan Yohanes, terutama ya gitu. Karena kedua orang ini, kedua orang ini kemanapun Yesus mengajar atau kemanapun Yesus pergi, itu dicatat gitu loh, seperti itu. Makanya, ya. orang oh, ya dua orang ini. Matius dan Yohanes ya itu uh, mereka uh, apalagi Yohanes apalagi Yohanes untuk peristiwa penyaliban Yohanes dan Matius itu detail gitu gitu apalagi Yohanes Yohanes ketika peristiwa penyaliban itu dia hadir di sana gitu seperti itu ya itu makanya uh, itu sisi lain dari uh, uh, karakter dari Matius itu seperti itu karena apa pemungut cukai atau pemungut pajak itu kan biasanya teliti orangnya. Gitu. Apalagi soal hitung-hitungan, apalagi soal pencatatan. Nah, itu yang saya lihat itu dari sisi sisi dari Matius itu yang kadang orang awam tidak tahu gitu. Ya, itu aja Kak Kia ya, dari saya. Ya, saya menambahkan ya, yang tadi dirasakan sisa-sisa ya, itu katakan. yang dikatakan sisa kita itu yang dicatat oleh Matius saat itu adalah kerikma Kerikma itu jadi ajaran-ajaran Yesus dicatat Poin-poinnya itu, bukannya dicatat seperti yang di dalam Injil Matius ya. Kalau di Injil Matius itu kan sudah terstruktur rapi ya. Tapi baru kerikma-kerikmanya itu, ajaran-ajaran Yesus, dia ya ditulis gitu. Dari situ kita tahu bahwa Yesus mati karena dosa kita. Hmm. Bahwa Yesus dituburkan. Itu jelas detil kita bisa lihat di dalam Injil Mat Matius itu sendiri. Karena itu yang awal-awal itu. Iya. Yeah. Oke, oke. lanjut, lanjut, lanjut ya. saya tadi baca komen ini masih ada kan? uh, kita masih ada? Ya, itu, itu, itu, itu sudah cukup sih itu sudah oh, cukup sih kita nggak mau ya. lagi oh enggak, enggak, enggak. Ya. Uh, karena menurut saya <tus> buktius itu uh, salah satu pilihan ya maksudnya kalau kita lihat dari konteks sejarah dia orang terpilih itu aja yang menurut hmm. saya uh, uh, tambahkan sih gitu Nah, makanya satu uh, lagi okay. yang yang paling mm -hmm. yang paling mendek, ditekankan oleh Matius itu ada satu ini tidak boleh bercerai nah itu yang di, itu itu yang ditulis oleh Matius jadi mm -hmm. tidak boleh bercerai itu jadi uh, apa uh, banyak yang mengatakan oh tidak boleh bercerai tidak boleh bercerai tapi kan ada yang dikatakan tidak uh, kecuali karena zina gitu kan nah sebenarnya tidak boleh bercerai itu kan uh, itu ajaran Yesus yang benar-benar pure ajaran Yesus. Jadi bukan ajaran Yahudi kalau uh, soal tidak boleh bercerai itu. Karena ahli-ahli uh, farisi itu uh, terpecah jadi dua. Satu boleh bercerai, satu nggak boleh bercerai. gitu. Orang farisi itu kan yang Taurat ya. Nah, Matius itu mencatat itu. Dan dikatakan kecuali karena zina. Sebenarnya ketika uh, Matius mengatakan kecuali karena zina itu, apakah berarti boleh bercerai? Tidak. Kenapa? Ketika tradisi Yahudi, ketika uh, seseorang berzina, itu eh, hukumannya adalah rajam, dirajam sampai mati. Nah, ketika dirajam sampai mati berarti mereka bercerai, diceraikan oleh kematian. maka dikatakan konteks bercerai karena zina itu adalah bercerai karena pasangannya sudah mati dirajam. Itu. Jadi kalau untuk sekarang ketika orang eh, pasangannya berzina dan eh, bercerai itu udah nggak relevan dengan kata-kata eh, kecuali karena zina ini itu aja sih saya mau nambahin itu. Makasih. Ya, terima kasih Paman Charles. Saya tambahkan sedikit. Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya juga ya. Parsia Partia itu di mana? Itu kekaisaran ya. Kekaisaran yang ada di Iran. Iran klasik ya. Jadi eh, namanya Partia, Partia ya. Bukan Persia ya, Persia ya beda lagi. Oke, Partia itu adanya di Iran, tapi Iran zaman dulu. Oke. Kemudian satu, satu hal juga yang ditekankan oleh Matius itu sebenarnya tentang pendirian gereja. Ya. Jadi itu sebenarnya sudah sangat tegas tentang bagaimana Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Jadi eh, penegasan yang sangat jelas bahwa Yesus mendirikan gereja, menetapkan gereja, gitu ya, kira-kira begitu. Bapak Ibu bisa baca Matius 16 ayat 13 sampai 20. Dan juga bukan hanya mendirikan gereja, dia memberikan otoritas. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Demikian juga kita cek di Matius 18 ayat 18. Ya, kalau Rasul Petrus tadinya diberikan atau didirikan gereja di atasnya, dan beliau diberikan kunci sebagai lambang dari otoritas, kemudian mengikat dan melepas, para rasul yang lain diberikan mengikat dan melepas. Pada Matius 18 ayat 18. Tetapi ada bagian tugas-tugas tertentu yang tidak diberikan kepada rasul-rasul lain. Dan di dalam Injil Matius, penegasan itu kelihatan. Matius 16 ayat 18 dan sampai 19. Kemudian, juga perlu kita ketahui bahwa di dalam Injil Matius, selain penekanan pendirian gereja, nah ini juga membantah omongan orang yang mengatakan Yesus tidak mendirikan gereja, Yesus hanya membawa iman, tidak ada gereja. Nah ini juga membantah yang omong e, sembarang itu ya, e, karena di dalam Injil Matius dijelaskan pendirian gereja di atas rasul Petrus, kemudian diberikan otoritas kepemimpinan, gitu ya. Kemudian di dalam Injil Matius juga kita menemukan. Ya, ini kalau kita runut ya. Gereja ada gitu. Otoritas diberikan. Oke. Okay? Sekarang diutus. Ya, Matius 28 ya kan? 28 18 sampai 20. Ini kan ada dua janji di sini kalau kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau tadi ketika mendirikan gereja Tuhan Yesus mengatakan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang dikatakan di Matius 28, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan kemudian yang sering digunakan oleh banyak orang dengan sebutan amanat agung atau perintah untuk mewartakan itu di Matius 28. Nah, ini pokok-pokok penting yang dan ingat di dalam Matius 28 juga kita menemukan Tritunggal. Oke. Baptislah mereka dalam nama Bapa anak dan Roh Kudus. Kalau di tempat lain agak sedikit rumusannya berbeda. Ya, di Injil-injil uh, sinoptik lain. Tapi di Injil Matius itu jelas, perintah, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Uh, itu dari saya. Mungkin ada tambahan lagi? Silakan. Paman Charlie. Sudah atau sangat lengkap. Sudah cukup, sudah cukup ya? Sudah cukup. Memang Baik. Injil Matius itu kan Injil Eklesiologi ya. Ngomong soal gereja. Dan memang sakramen-sakramen uh, juga di situ ada. Dan juga uh, di sana juga ditulis bahwa uh, Yesus ketika ketika di dalam penghakiman itu tidak hanya melihat iman tetapi melihat perbuatan juga. Dan itu sangat-sangat itu bagus sekali. Kenapa? Karena itu me membantah orang-orang orang-orang yang berpolemik, mengatakan, oh enak ya jadi Kristen, gak usah berbuat, yang penting imanin aja, gitu. Nah, itu membantah bahwa memang di dalam kekatolikan, iman dan perbuatan itu gak bisa dipisahkan. Jadi, perbuatan yang ya. seperti apa? Perbuatan yang berdasarkan kasih, gitu. Gak cuma kita berbuat-berbuat aja, tapi tanpa kasih itu gak bisa juga, gitu. Itu sih. Terima kasih saya itu menambahin itu aja. Itu sangat lengkap sih, bro, gitu. Makasih, ya, jadi Saya penekanan aja Tadi yang disinggung oleh Paman Charlie, Charles ini adalah Matius 25, 25 ayat 31-46 Dimana disitu Terjadi penghakiman terakhir Dan Tuhan bertanya Apa yang sudah kamu perbuat kepada Saudaraku yang paling hina Engkau telah berbuat untuk aku Kira-kira seperti itu Jadi tidak ditanya iman kamu apa Karena diandaikan sudah beriman Lalu setelah beriman, buahnya apa? Itu yang ditanya nanti buahnya ketika penghakiman terakhir. Atau ya, itu tadi kan Matius 25. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Matius 7 juga 15-23, di situ juga ada. Jadi bukan setiap orang yang menyebut Tuhan-Tuhan akan selamat, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah di situ penekanan juga itu. Di mana penekanannya adalah bukan hanya beriman, Kan memanggil Tuhan-Tuhan itu, itu diandaikan orang yang beriman. Jadi ini jangan disalahpahami oleh kelompok polemikus di sana. Menyebut Tuhan-Tuhan di situ bukan Yesus menolak disebut Tuhan. Tapi tidak cukup hanya Tuhan-Tuhan. Tapi perbuatan nggak ada. Tapi mau mengatakan bahwa, kalau kamu beriman harus diikuti perbuatan. Atau misalnya kisah seorang pemuda yang datang kepada Yesus ya. Yang bertanya, Guru bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Engkau harus pergi dan menjual segala milikmu dan membagikannya kepada orang miskin. Tapi orang muda itu bilang, saya kan sudah melakukan 10 perintah Allah. Oh tidak cukup, kata Tuhan Yesus. Kamu harus menjual milikmu dan membagikan kepada orang miskin. Kurang lebih begitu. Ya, oke ya, cukup atau bagaimana ini? <laughs> cukup cukup sekali. Nanti sih ada mau menambahkan sih sebagai penggemar Matius nih. Ya. Matius Fans Club. Oke, okay, baik. Kalau sudah cukup, okay, okay. berarti saya mengikuti dari arahan dari uh, moderator kita, yaitu Komandan Satu. Dia sudah beritahukan ke saya. Uh, sekarang kita masuk ke pembahasan Yakobus anak Alfeus. Yakobus ya. anak, anak Alfeus, kenapa dibedakan Bapak Ibu? Karena ada satu Yakobus yang uh, juga anak Zebedeus ya. Yakobus anak Alfeus dan Yakobus anak Zebedeus. Yakobus anak Zebedeus kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada Yakobus anak Alfeus. Ngomong-ngomong sebelum kita lanjut ya. Alfeus dan Kleopas itu ya, seperti yang disebutkan pada Yohanes 19 ayat 25, 26, 27 dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang bersama dengan Bunda Maria, namanya Maria Istri Kleopas. Menurut Santo Papias, Maria Istri Kleopas ini, Kleopas ini eh, menggunakan bentuk bahasa yang berbeda. Yang satu pakai bahasa Yunani, ya, yang satu pakai bahasa Aram. Jadi, Kleopas dan Alpheus itu sama. Menurut Santo Papias, lo Sehingga dikatakan bahwa Yakobus anak Alpheus ini atau yang seringkali dikatakan sepupu dari Yesus atau saudara-saudara Yesus itu saudara sepupu ya. Nah, bisa dikutip di dalam fragmen Papias bagian ke-10 mulai dari bagian ke-9 dan bagian ke-10. Di situ dibahas bahwa Maria istri Kleopas dan Kleopas atau Alpheus itu memiliki anak bernama Yakobus anak Alpheus yang kemudian dikatakan dia menjadi uskup Yerusalem. Kemarin sudah diceritakan tentang Yakobus anak Zebedeus perbedaannya, maka saya tidak ulang ya. Sekarang kita masuk kepada Santo Yakobus anak Alfeus. Bapak Ibu, beliau ini pertama-tama dia adalah uskup pertama Yerusalem ya, uskup pertama Yerusalem eh, Sering dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Saint James' the Less, ya, karena yang satunya sering dikenal Saint uh, James the Greater, ya. Oke, okay? nah, dia adalah Uskup Yerusalem, dan dikatakan menurut tradisi suci para rasul atau tradisi suci dari para bapak gereja yang menulis seperti Santo Papias, dikatakan bahwa dia sebenarnya adalah penulis Surat Yakobus, ya penulis surat Yakobus. Namun memang beliau ini tidak begitu lama karena nanti dia mengalami kemartiran. Dia mengalami kemartiran pada tahun 63 Masehi. Dia dilempari batu dari atas Bait Allah dikatakan menurut literasi. Dan pada tahun 63 beliau wafat. Seperti itu Literasi yang bisa saya sampaikan mungkin ditambahkan oleh uh, Paman Charlie. Silakan Paman. Sudah cukup lengkap sih itu uh, bahwa memang kata uh, Yakobus itu memang diyakini oleh Gereja bahwa dia adalah penulis uh, surat Yakobus itu sendiri dan uh, selalu mengatakan jika Tuhan menghendakinya kami hidup dan berbuat ini itu. Jadi dia mengajarkan kita uh, untuk merencanakan kehidupan kita menurut perhitungan dan selera pribadi kita, melainkan, eh tidak merencanakan kehidupan kita menurut perhitungan dan selera pribadi kita, melainkan mengikuti kehendak Allah dan mengetahui sesungguhnya yang sangat yang sungguh baik bagi kita. Dalam hal ini, Santo Yakobus itu menjadi guru kehidupan kita untuk menemani kita setiap hari untuk mencari kehendak Allah. Jadi Yakubus ini lebih lebih menekankan bagaimana kita mencari kandak Allah itu sendiri. Memang nggak banyak tentang Yakobus ini. Kenapa? Karena memang dia kan uh, sudah lebih cepat meninggal dibanding rasul-rasul yang lain. Ya silakan bang ya. E, mungkin Kak Safita, silakan. Lewat. Aku lagi masak. <laughs> Oke, okay, nanti kalau sudah matang, yang pasti dijamu kita di sini semua, ya. Paman-paman semua yang nonton-nonton, dijamu, ya. Oke, okay. yeah, oke, okay. uh, saya tambahkan, ya. Uh, menarik, ya, uh, bahwa uh, beliau ini adalah uskup pertama Yerusalem, dan seringkali ada literasi yang salah. Ya, literasi yang salah itu selalu mengatakan bahwa ini Yakobus, saudara Tuhan. Penyebutan saudara Tuhan di situ itu disalahpahami, ya, disalahpahami sebagai saudara kandung. Oke, salah satunya yang menyalahpahami adalah Doktor Latolato. Bapak Ibu tahu kan Doktor Latolato siapa? Dia mengatakan bahwa ini saudara Yesus kandung, ya, bisa dikatakan saudara tiri Yesus dari dari Ibu Maria dan Santo Yusuf katanya. Nah. Tadi saya sudah mengatakan, silakan nanti membuka fragmen Papias mulai dari bab 9 dan bab 10. Di situ dijelaskan bahwa yang bernama Maria di dalam kitab suci itu ya, ada misalnya, Bapak Ibu misalnya ada Maria Salome. Ternyata saya menemukan kata Mary Salome itu di dalam keterangan Santo Papias ternyata ada nama Mary depannya saya kurang tahu di terjemahan Indonesia kenapa dihilangin ya menurut saya ini bagus karena kebanyakan Maria kali karena kebanyakan Maria kali, karena ada 5 Maria kalau nggak salah kalau dalam Injil ya. tapi sebagai-sebagai eh, data menurut saya penting karena de dengan menghilangkan nama itu itu akan berbeda ceritanya gitu kan Nah, eh, kalau yang eh, saya pikirkan seperti ini Ya. Di dalam eh, keterangan fragmen Santo Papias itu diceritakan bahwa ini tiga orang Maria ini se sepupuan loh. Ya. Jadi Maria ibu Yesus dia sepupu dengan Maria istri Kleopas. Dia juga sepupu dengan Maria Salome istri Zebedeus. Itu ya keterangan dari Santo Papias. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengcross check silakan. Supaya saya juga kalau salah saya koreksi. Oke. Nah, diceritakan bahwa ini Maria istri Kleopas ini dan juga uh, Kleopas atau nama lain dari Alpheus ya mempunyai anak yang seringkali disebut saudara Tuhan ya karena memang itu saudara sepupu Bapak Ibu ya bukan saudara kandung. Ya, itu dasar-dasar dari Gereja Katolik kenapa Gereja Katolik tidak mengatakan bahwa Yesus itu punya adik-adik lain atau uh, apa namanya punya anak lain selain Yesus tidak Oke. Okay. Oke. Okay. Selanjutnya, yang menarik lagi adalah bagaimana surat Yakobus banyak orang kemudian menyalahpahaminya dan mempertentangkan dengan surat-surat Paulus. Ini menarik sampai sekarang itu. Ya. Ketika mereka membaca serampangan surat Rasul Paulus, itu seolah-olah bertentangan dengan Yakobus. Dan itu yang terjadi pada abad ke-16. Ya, ini saya hanya untuk ini aja, untuk memancing e, sesuatu saja. Ya, jadi mereka baca surat Rasul Paulus seolah-olah bertentangan dengan suratnya Rasul Yakobus. Padahal, kedua-duanya tidak bertentangan ketika membaca sesuai konteks. Dan ingat, Bapak-Ibu, yang menarik lagi adalah Santo Yakobus ini pengajarannya mirip dengan yang mereka sebut Deuterokalumika Sirah. Mirip, ya. Mirip kata-katanya, e, wejangan wejangannya ya. Oke, okay? mungkin susunan kalimatnya agak berbeda, tetapi intinya sama. Misalnya, "Lebih baik kamu lambat untuk menjawab, ya. E, cepat mendengar, lambat menjawab." Nah, itu e, salah satunya yang e, ada di Sirah, juga ada di Yakobus. Oke, okay? jadi menarik ini, Yakobus ini isi juga surat Yakobus ini jadi Bapak Ibu saudara saudariku tadi dikatakan bahwa dia adalah Uskup Yerusalem dan dia wafat pada tahun 63 masehi dengan cara dilempari batu bahkan dikatakan dari atas bait Allah loh <tuh> luar biasa sakitnya ya bisa dikatakan seperti itu sehingga saya berpikirnya luar biasa ya perjuangan dari para rasul ini dan patut kita teladani Bapak Ibu mereka disiksa dengan sedemikian rupa, mereka tidak menyerah. Kita sekarang ini hanya menghadapi situasi yang ya, remeh-temeh menurut mereka, kita sudah langsung menyerah dan meninggalkan iman kita. Mungkin ada tanggapan dari Paman Charles atau Kasafita tadi yang masih masak, yang masih ditunggu, apakah diberikan kepada kita nih makanan setelah ini. Iya, ada sih mungkin dia akan berikan, tapi masalah kita ke sananya jauh, Kak. Mesti naik ke Iya, ya? Keburu keroncongan dulu itu kalau ke sana. <San> ongkosnya yang mahal gitu, ya? <San> Padahal be besok adekku adik, ke sana, loh. Besok adekku oh. ke sana. Iya? Kemana? Emang, emang di mana, nih? Wah, jangan-jangan Ke daerahnya ini. Sisa Vita. Kalau dekat sini saya uh, datang. Iya <laughs> iya. Sekarang gini uh, kan ada juga yang mengatakan bahwa uh, Santo Yosef itu uh, sudah pernah menikah, terus uh, seorang duda, terus uh, anaknya itu adalah Yakobus itu katanya. Nah, menurut uh, abang dia gimana itu? Gosip-gosip uh, seperti itu. Gitu. Hmm. Maka dikatakan Yakub hmm. Saudara Yesus katanya. Waduh, ini saya belum belum dapat ini. Saya belum bisa menjawab ini. Mungkin diperjelas, Paman. Ya, jadi memang ada tulisan apok apoklifa yang mengatakan bahwa uh, Yusuf itu uh, seorang duda yang sudah tua sekali, sudah uh, 90 tahunan gitu. Dan uh, dia pernah, uh, pernah menikah sebelum dengan uh, Maria dan dia mempunyai anak itu ya yaitu Yakobus gitu jadi Yakobus itu saudara tiri Yesus katanya seperti itu gitu walaupun sebenarnya kalau menurut saya sih nggak masuk akal ya tapi ya mungkin pemangia sebagai orang yang belajar sejarah bisa lebih mengenal gitu karena kalau yang saya perhatikan ya saudara kita yang di sebelah itu dia itu eh, memakai catatan-catatan yang eh, kredibilitasnya itu kurang itu bisa dipercaya gitu Misalnya contoh di dalam catatan yang biasa mereka pakai itu mengatakan Israel menyerang Roma. Apakah kita bisa percaya bahwa Israel bisa menyerang Roma? Itu kayaknya nggak mungkin gitu, nggak masuk akal. Bahkan anak saya yang masih kecil, harus bilang mana mungkin? Nggak mungkin itu pak. <laughs> Israel kecil gitu menyerang Roma itu? Itu sih, ya ya itu sih catatan-catatan yang yang irasional tapi ya dipakai oleh mereka. Terima kasih. Apalagi tadi dikata, dikatakan itu uh, Mamanya, mamanya Yakobus itu Saudaranya Maria Masa hmm. masih bisa masa, Di dalam Injil kan masih bisa Jalan-jalan tuh ke kuburnya Itu hmm. sih, makasih Oke, okay, ya Jadi tadi sudah saya perjelas ya Bapak Ibu ya Memang banyak di dalam uh, Keterangan Injil Dan juga di dalam keterangan Surat-surat uh, Rasul Paulus bahwa uh, dia adalah saudara Tuhan Saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksud itu saudara sepupu ya. Dan itu merujuk kepada tulisan murid Rasul Yohanes yaitu Santo Papias Silakan dicek, uh, sebenarnya sekarang gampang untuk mencari uh, PDF-nya juga ya. Uh, tidak perlu pakai buku-buku yang tebal sebenarnya Ya Ada fragmen uh, Papias, kemudian nanti di nomor uh, bab 9 dan bab 10 Uh, di situ dijelaskan ya mengenai siapa itu Yakobus uh, anak Alpheus yang menjadi uskup Yerusalem dan uh, kita sudah tahu tadi bahwa dia juga dirajam dibunuh ya secara kecil oleh uh, tentu saja uh, yang tidak mau mengikuti Yesus pada masa itu atau bahkan uh, bisa dikatakan orang-orang um, yang menentang pewartaan Injil dari Uh, Yakobus ini sendiri, ya. Jadi uh, bisa dikatakan juga bahwa uh, surat uh, Yakobus itu seringkali juga disebut sebagai surat pastoral, ya. Surat pastoral, ya. Surat Yakobus itu sering disebut surat pastoral uh, karena memang uh, itu mempunyai nilai-nilai yang lebih kepada uh, praktek, ya. kepada uh, apa yang segera harus dilakukan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari lebih ke situ ya. Lalu kemudian eh, ditulis pada tahun 48 Masehi ya, terutama surat Yakobus tadi. Tetapi Bapak Ibu, memang mengenai Rasul Yakobus ini eh, banyak juga klaim-klaim tadi itu yang saya katakan ya. Eh, mengenai relikui yang kemudian dibawa ke Konstantinopel dan lain-lain. Uh, saya tidak terlalu menyinggung ke situ, cuman saya hanya mau mengatakan uh, mengenai relikui yang dipindahkan ke Konstantinopel, um, saya pikir ya uh, itu pasti terkait dengan juga klaim-klaim uh, suksesi. Jadi uh, tidak akan lari dari situ. Apakah relikuinya benar dibawa ke Konstantinopel? Hanya orang-orang yang mempunyai catatan itu yang uh, tahu uh, tentang itu. Karena dikatakan tahun 572, dipindahkan reliquinya atau bagian tubuhnya atau uh, apa namanya bisa dikatakan uh, apa yang selama hidupnya digunakan atau dipakai entah itu tongkat, jubah, dan lain sebagainya jadi uh, itu yang uh, bisa saya jelaskan tentang uh, murid Yesus ini tentang uh, Santo Yakobus anak Alpheus ya yeah, uh, saya merasa capek sebenarnya Apakah nah, kita lanjut nah, ya bergantian. <laughs> ini terakhir deh. Jadi uh, gini saya mau nambah sedikit bahwa Yakobus ini yang dikatakan Yakobus muda ya. Terus ya. kedua saya mau bertanya sama Bro ya. Uh, apakah ada kaitan Yakobus muda ini atau Yakobus saudara Yesus itu dengan liturgi Yakobus yang yang diklaim bahwa itu dari abad pertama. Young James and Big James itu. Uh -uh. Iya, aku ya, ya, kan yang mungkin hmm. menjawab dulu. Oh enggak, enggak, ya, enggak. Silakan. Silakan, silakan. ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kembali lagi, siapa yang mengklaim itu? Itu jawaban saya. <guluh> oh. Tapi gini, kalau kita ya, itu. kita ingat ya beberapa saat yang lalu pernah ada. Uh, yang ngaku-ngaku Injil Barnabas ditemukan itu Nah, mm -hmm. yang ngaku-ngaku Injil Barnabas ditemukan itu Sebenarnya itu adalah uh, tata perayaan Ekaristi Injil Yaakobus, mm -hmm. and, Eh, Tata perayaan Ekaristi Yakobus Yang mm -hmm. dari abad pertama di Turki Jadi, mau uh, oh. itu mengembalikan tata perayaan Ekaristi yang ditemukan itu Kepada uh, Otodos Turki saat itu bahwa oh, ini kita uh, punya ini dikembalikan gitu dan terus orang-orang uh, yang melihat itu oh itu tulisannya Aramaik di foto-foto terus bilang oh ini uh, Injil Barnabas abad pertama katanya padahal sebenarnya itu adalah tata perenekaristi gitu. okay. ya makasih saya menambahkan itu sih. ya jadi terkait di tinggi tadi itu ya eh uh, kita kembali ke apa yang kita yakini ya karena kalau dalam gereja katolik mengenai liturgi sebenarnya nggak terlalu dipersoalkan si paman uh, Charles tetapi yang dipersoalkan itu ketika seseorang mengklaim oh ini yang paling benar nih liturginya Santo ini Santo ini gitu uh, ya ya ya jadi uh, bahkan kan kalau kita kaitkan liturgi itu kan juga tidak tidak tidak berbeda dengan kita mengatakan ritus kan Iya nggak paman, paman Charles. Betul, betul, betul, sekali, betul sekali, Ya, betul sekali. jadi kita saja orang Katolik yang bernaung di bawah kepemimpinan Paus kita kan punya saudara-saudara dari Katolik Timur yang mempunyai beraneka ritus. Jadi bisa kita katakan bahwa eh, sejauh itu, sejauh itu tidak dikatakan sebagai eh, heresi oleh Magisterium Gereja atau bisa dikatakan ya kita. Mungkin berpatokan kepada saudara-saudara kita Katolik Timur yang punya ritus yang bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Kira-kira begitu, Pak Man. Gimana menurut Paman Charles? Betul-betul. Jadi memang e, gereja itu kan memang kita tahu juga bahwa gereja itu menyebar ke daerah-daerah itu dengan namanya inkulturasi budaya. Sama seperti ketika Paulus ada di satu tempat yang ada Uh, kuil dewa yang tidak dikenal, dia bilang kita memperkenalkan dewa yang kamu gak kenal, padahal memang uh, itu tidak diperuntukkan untuk Yesus, tapi uh, inkulturasi itu terjadi di situ. Nah, tadi ini ada pertanyaan bagus nih, uh, Kak, mau tanya liturgi Yakobus gimana ya? Apakah sama dengan liturgi biasa? Ya, liturgi Yakobus itu sama dengan liturgi biasa, namun belum ada kredo saat itu. Belum hmm. ada kredo, jadi... Liturgi Yakobus dengan Kredo itu baru ditambahkan setelah konsili Nikea. Gitu. Dan kalau di dalam uh, apa di dalam gereja Katolik Roma itu baru memakai uh, liturgi yang dengan Kredo itu baru abad ke-6. Ketika pelantikan kaisar siapa saya lupa itu. Jadi uh, kenapa kenapa uh, gereja Katolik Roma itu tidak memasukkan liturgi dengan Kredo ya? pertama ya memang lebih lebih sesuai dengan awal mula-mula uh, ya tadinya dan kedua uh, menurut gereja saat itu belum diperlukan memasukkan credo dalam liturgi karena memang di dalam gereja Katolik Roma itu hampir tidak ada bidat seperti itu yang ada bidat itu justru di uh, timur makanya perlu diingatkan kembali dasar imannya apa itu seperti itu sih mungkin Bang ya mau nambahin silakan Bang ya yeah. Uh, saya kira ini terakhir ya perutku kram ini ah uh, oke okay. jadi gini sebenarnya kalau Bode kita mengacu... masa kita tuh buat ini kirimin makanan untuk perutnya ke kram tuh ya yeah. yeah, hmm. jadi mungkin karena capek juga atau gimana jadi gini kalau bicara liturgi mungkin kita bisa mengacu kepada kebiasaan para rasul ya kisah para rasul 241 dan seterusnya pertama-tama kalau kita mau kembali ke baku ya Maksudnya, yang awal-awal itu seperti apa? Tadi, Paman Charles mengatakan, gak ada disebut syahadah di sana. Nah, perhatikan, di situ dikatakan mereka berkumpul setiap waktu, ya, mendengarkan pengajaran para rasul, memecah-mecahkan roti, dan membagi-bagikannya. Nah, sebenarnya, kalau kita bicara soal ritus, ya, ritus itu harus ada itu, gitu loh, atau liturgi itu harus ada itu. Kalau nggak ada itu, itu bukan-bukan ekaristi. Bukan-bukan bagian liturgi yang diwarisi oleh uh, para rasul, ya. Jadi uh, kalau mengatakan tadi uh, Santo Yakobus punya liturgi, yes. Bahkan Santo Ambrosius juga punya liturgi, ya. Atau bisa dikatakan ritus Ambrosian ada, ritus Yohanes Kyrstostomus juga ada, ya. Jadi mengenai ritus di sini bukan berbicara ini salah atau benar. Maksudnya kontennya ya Jadi, tetapi berbicara mengenai di dalam liturgi itu ada apa? itu ya Ada apa? Apakah selalu mempraktekan apa yang dilakukan oleh jemaat perdana Terutama kalau kita mengacu pada kisah para rasul yang saya sebutkan tadi mereka berkumpul setiap waktu mendengarkan pengajaran para rasul, anggaplah itu liturgi sabda, ya. Mereka memecah-mecahkan roti dan minum e, piala, dari piala, anggaplah itu liturgi ekaristi. Ya, jadi bagian-bagian itu adalah bagian terpenting sebenarnya. Nah, kemudian yang lain-lainnya itu bisa dikatakan disempurnakan di dalam ritus-ritus yang dikatakan penemuan-penemuan dari Para bapak apostolik atau para rasul tadi seperti rasul Yakobus? Ya, mungkin ada tambahan paman Charles itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Ya, betul-betul liturgi itu memang eh, pertama kita harus tahu juga tentang pasca Yahudi itu seperti apa. Memang liturgi itu kurang lebih hampir menyamai dengan pasca Yahudi saat itu. coba saat itu mereka itu tidak eh, berbedanya eh, para rasul itu. Turki itu dilakukan setiap hari dan itu tidak tidak tidak wajar menurut orang-orang Yahudi makanya mereka berkumpul setiap hari di bait Allah dan ketika pulang mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing di rumah di rumah-rumah dan itu uh, setiap hari dan itu luar biasanya kenapa karena satu-satunya gereja yang masih melakukan memecahkan roti setiap hari itu hanyalah gereja Katolik Roma sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kisah para rasul dan memang luar biasa sekali di mana unsur-unsurnya itu yang paling penting. Harus ada roti, roti tidak beragi ya. Dan uh, harus ada anggur dan harus ada bacaan-bacaan uh, uh, apa? apa? ada liturgi sabdanya juga, pengajaran-pengajaran itu. Itu aja sih. Terima kasih.